akhirnya nggak ketemu air-air bajingan lagi ya ayo sini, sini sini guru anjing gua baru ngantir sapu ready. ditendang sapunya patah anjing sama dia sobat mantep lo guru pakaian doang lo serem lo wah ada lagi anjing ngumpet gembel lebat gembel oh, gimana tuh caranya ke atas akhirnya udah nggak ada nyebur-nyeburan lagi. Don't move. Don't move. Don't move aja. Tapi kenapa lu nyerderbo loh Blau? Not my face. Not my face. Oke, okay, lanjut, lanjut, lanjut. Karena lumayan. lumayan. Hah, ngapain dari sini ya Gak bisa lagi harus dari sini lah. nah anjing lah ternyata gitu aku pikir aman-aman aja baginya Yang kuat, coba parah babi-babi ah. sulit. dah itu udah, kenapa harus kayak gitu sih? Anjing repotin aja, bajingan cu Shit, sel banget anjir! Ya, bisa saja emosi, jangan emosi tidak boleh emosi. Harus tetap santai, calm and cool Hai, hai, hai, caranya hai, hai. Hai, hai, hai, jembay, jembay. dia ngagetin aja lagi ya, wah sulit ah, nih gimana caranya sih? sumpah sumpah kesel gua anjing gimana itu caranya gua udah lompat mencet kok planet tangga kan mencet kok eh kotak tetap nggak bisa udara gua habis kena box tai itu aja nih gimana tuh ya caranya Hai, anjing hey. itu caranya ternyata dari tadi hai, hai, hai, hai, anjing hai, anjing Lewat gua, jago gua oh. cepat banget lagi nih. Kenceng banget, ya, loh! Los, cuy! Wow, oh, jago gua ini, apalagi lagi nih? Wow, so special. Uh oh. Let's sit down and discuss this. Oh, that's jatuh dia kenapa sih anjing gini randa randa bisa lewat Akaya tai kesel banget tau gue gue pikir itu bakalan jatuh jatuhnya cepet gitu makanya gue buru-buru ternyata enggak oke oke kita coba lagi yuk. bisa yuk sampai ketemu rajanya pokoknya sampai level 2 ini selesai. Level 2 chapter 3. Yo yo yo yo yo yo yo yo cepet cepet cepet cepet loadingnya lama banget anjing. apa sih yang di loadingin anjing? Sampai lama banget gitu. <laughs> yang enggak-enggak aja sih anjing. Masa kayak gitu anjing? Woi, Woi, Woi, Woi, Woi shit bro, jangan nyebur Shit bro, shit bro, ayo bisa, yuk ini satu chapter bisa 2 jam Ini kita main nih, anjas anjas, Ayo cepet yuk Kenapa harus ada loading sih bikin better loading nya ya, lama-lama ya udah ada, ada, feeling udah kenapa ini stick gua ya. ah. emosi terus main game malah emosi terus ada, kucing ada, eh, bro ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, satu ada, gua Bye, nah gitu dong akan beli malah sekarang datang berapa ya kalau gue ya gubangnya eh, aku sini kalau enak eh sambil ban dulu dong eh cepet sini kalau mau mau tinggal gitu dong turun oh. lo blok ngapain lu di atas air ah, lu ya goblok, mendangan kena go lu don't kita masuk ah ah ah This is not fair. Kungfu pakai sapu lu. On, sobat, sobat mantap sih ngumpar -ngumpar, Langsung minggir.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 Konten selanjutnya. Gue Asti. Cabut.